Tukang balik Tukang Marboro, barang Man, Mun ria lek, su sambor nadek, loh loh, huh, larang lek, huh? ben beli yang tertanya, mun lek yang buat di pese, salah, ria lek, suria lek, suria lek, mun lek sepak, kepang apa, sepak gue yang di pese, engkau, oke, mau hari ya tak pesen, dua lo, larang lek, nyari tuh gue di mode bolong hari jomong, ya tak pesen dek. Hai, dulu. Oh, dolar Iya, dulu. Dua, dua, dua, dua. ini nabung, nabung. Ini kok Itu belok sama berempat. Ini kan? ya. Ia kan pekundi korang yang ada dua polo. Ecer, ecer Tak nyecer mah, lem Boleh, yelek, yelek oh, oh, Dah lemah Kenapa tadi besi yang tak ada nak? Engkau minjem lah, saya polok Aduh di dalam mana je? Yang kreatifian lah marah Kalau besi nak, saya Rokok Gantek gelo, dah polok Minjem kok saya polok Harian rokok, orang baru padu polo. Polo, polo. Yang besi saya polok Ya yeah. Ria, kau kan ngancam. Saya tak paham beli. Ini terus? Tandai otang kau, ya? Resor-resor dua boloh lah dia. Rian-rihan ah, berempak. Dua boloh. Sepak. Ya. lunas berarti otang. Gelu. kan? otang. Tak gelo. Pesan bankan seboloh. Sepolo. Bankan ngancam kan kau. Sepolo. Sepolo, ya. Saya tak paham beli. Lunas kan? Ini dua boloh lah lunas lah. Dua Iya. Ya. Dua Tempat kan? Iya. Yeah. Bila yeah. eh. Bila eh. <tip> ta Bila. Tergantung tak tahu tanggung ditongan. Namgurak. Kan manggankan cik. Beri cik kering jenggan dengan dicong. Tak perlu dengan tergantung. Bila. Kau salik. <tip> ya. <Yeah>. Waalaikumsalam. Salam. Oh <tip> buk ni. Nak sepuk ni. Semoga ni lah. Nak pun berbual Apa kan kurang fulur kan kenceng kok